Ini kawan-kawan harnessnya nya kayak gini nih. Ini stako duanya. Jadi dia kepakai kepasang muter dikeliling di badannya. Ini muka embecicel ya. Agak serem aku. Muka Pak Kobe. Nah, temannya itu mencicil itu, itu, lihat itu, Mas. Oh, bolong. Ya, bolong-bolong ini kena oh. ya? Jangan bolong. <laughs> kalian lihat matanya beda ya itu. <laughs> <laughs> Perut itu. Eh, pasang aja saya lubangi bajunya pas matanya. Oke, kita mau nerbangin micin ya nih Micinnya nanti keliling-keliling di sini. Coba kejar-kejar burungnya. Siapa tahu burungnya takut sama micin terus hilang. Kita ketawa. Kita lihat ya. Saya tabrakin. Saya tabrakin. halo, ketemu lagi sama aku, Pilot micin eh, salah halo, ketemu lagi sama aku di Kaleng Coklat eh, itu halo, ketemu lagi sama.. terakhir halo, ketemu lagi sama aku, Fernando Pilot Micin di Kaleng Coklat nah, kali ini, kali ini, ini aku ada di rumah seseorang nah, namanya Mas Bayu Mas Bayu Chandra Chandra Bayu kayaknya namanya ya Dia itu Suka pelihara burung Ada burung makau Ada burung uh, Upgrade Intinya peret. Dia mainnya burung peret. Nah Dia dari dulu tuh riset Gimana untuk burung FF Atau burung mini Bawa kamera Nah dari dulu dia sempat tanya-tanya Kamera apa? Kamera apa? Nah bilang ya antara Kubro atau Instago 2 Kamera yang yang bagus jadi ada stabilizernya di dalam kameranya. Nah dia sudah berhasil untuk burung peretnya jadi bisa dibilang ini upgrade pertama di dunia yang pakai InstaGo terbang FFW seru banget ya. Jadi kita harus nonton kita harus lihat gimana dia masangnya, gimana harnessnya, gimana proses latihannya karena ini gak gampang kayak drone ya. Jadi ini perlu latihan, karena kalau burungnya nggak nyaman, burungnya nggak no, no, no, no. <laughs> ya nyaman. Nggak nyaman no, no, no. tuh, dia jadi merasa terganggu, rawan burungnya jadi terbang malah hilang, jadi nggak balik lagi ke tuannya. Kita coba ke belakang, siapa tahu kandang burungnya kelihatan di belakang, yuk. Ini belakang, belakang rumahnya. Kita coba ini. ternyata burungnya ada banyak ini ada suatu. anjing. <SILENCIO> ada anjing. Ada anjing. Mana? Enggak. Dalam. Nih. Oh iya. Kami, ya, nah, ini rumahnya Mas Bayu, guys. Biar kami. Biar kami. Biar kami di nah, rumahnya Mas Bayu. Di belakangnya ada ya? nah, oh. Ada ya, burung, burung ya. Ada anjingnya juga. Wah. Wow. seram Wah, ini loh burungnya. Nah. Ini burungnya ada ada di dalam. Ini bawa Instago 2. Jadi nanti mau coba kita terbangin sambil bawa kamera. Wanitaannya ya. Jadi ini kita mau tamu Yudan. Ternyata jauh dari rumahnya Mas Bayu jauh. kita udah sampai di sawah Moyudan wah, ini kita ternyata di sini ada pasukan-pasukan lain ya ini burungnya ini kameranya Instagramnya ini woi ini nanti setelah terbang mau dijual second 2 <laughs> juta aja <laughs> ini, ternyata ada orang lain tuh bawa burung apa itu mas? bayan wah oh, bayan, bayan. merah ya yang ini vlog San Konur, hah? San Konur, San Konur, wih, mas siapa mas namanya mas? Gusti, mas Gusti. Tramernya Gigi mas, <laughs> Gusti and Gigi, tramernya Gigi yo. Wah, wih keluar dia jagoannya Nah, harnessnya itu harnessnya. Mas Bayu, yang merah ini mas Bayu. Sekarang 20 puluh, cowo cote, juta bi. Iya saya dulu juta ini. Bim ini loh, kawan-kawan. 20 juta harganya, ini lororak? Noror ya lumayan mas, coba aja. oh jangan, jangan, <laughs> coba, jangan ini 20 juta kawan-kawan, Edan ya nggak, Edan mas, biar gaya waktu hilang itu waktu hilang kemarin sedih bunganya <laughs> ternyata mahal gitu kalau yang gini mas? Yang ini Upgrade. sekarang bahan ya? itu sampai 17, 19 ini bahan masih kecil 17 juta kayak gini guys. Kan. Edan ya? mending main merpati aja makanya saya bikin komunitas merpati kamera juga jadi dengan harga murah kita bisa main ff wah wow, ini mahal nih uh galak ya, pak tek tek tek tek, tek. Wih, keren ya wih wah dia langsung ke aku loh wah ini mau mendarat kawan kawan wih. keren ya bisa berarti bawa kamera stagonya loh. Jadi InstaGo 2-nya ada di burung ini. Ukurannya sama kayak merpatiku yang putih sama. Cuma bedanya ini cocoknya tajem banget. Lihat tuh. Cocoknya kayak jarum. Ini nek matel moto ya lumayan ini galak loh. Mececel-mececel ya semua. Artinya nge-vlog tuh Mas. Kok dan tadi bilang nge-vlog, nge, -flok, nge, -flok, nge -flok gitu. itu seperti kita anu daring, dading bersama gitu. Oh, oh jadi belajar bersama jadi, bersama. jadi terbangnya bareng, tidak nah. terbang sendirian tuh artinya ngevlog. Oh, keren kan. ya. Ketiganya stabil loh. Kenapa Mbak makannya bubur Mas? Kok oh. nggak, biji-bijian. Ya kalau untuk melatih kita memang di rumah. Karena biasanya di saat latihan kita manggil lebih cepat, lebih cepat, oh. cepat terserap juga. Oh, jadi. Ini kawan-kawan hardness-nya kayak gini nih. Insta aku duanya jadi dia kepa, kepake, kepasang, muter dikeliling di badannya ini mukanya mencicil ya, agak serem aku mukanya Pak oh, kopi. Nah, ini mukanya itu, mencicil itu lihat itu tuh mas oh belum, bolong, -bolong, nah, bolong, -bolong, bolong, bolong ini, ini kenapa oh. ini Pak oh. nah, Jangan bolong-bolong saya -bolong. lihat, -bolong. matanya beda ya <laughs> itu. perut eh, itu eh pasang aja saya lubangi bajunya pas matanya <laughs> di belakang ada harnessnya nah nih persis kayak merpatinya mer juga <laughs> karena harness saya juga dari Mas Diah gitu, dari Mas <laughs> oke, okay, kita mau nerbangin micin ya nih micinnya nanti keliling-keliling sini coba kejar-kejar burungnya siapa tahu burungnya takut sama micin terus hilang, kita ketawa kita lihat ya saya tabrakin nanti, <laughs> saya tabrakin oke, okay, micin udah merekam kita mau siap polo mas, ayo terbangin mas, bro siap mas bro roll, ya, aku roll okay, sini <lis> <lis> <lis> orang, sini orang yang mana ya aku kanan kanan kanan ngiri, kiri kiri kiri kiri <lis> jangan, jangan, wah, anginnya kenceng banget heee, cakep banget stop recording wah, gila anginnya kenceng banget hampir kintir, hampir kintirnya jadi ini nanti kita juga akan lihat hasil dari insta. eh, banget ya, jadi kameranya atas gitu jadinya ya? iya, ya? kalau nggak ke atas nanti dia pas saat terbang kameranya cuma di bawah mas, dengan tenten oh, oke okay, oke okay. mantap kemarin mas. mas, bayu Yudi nyoba berkali-kali sebenarnya riset kamera ini berapa, sudah berapa lama sih mas, biar si burung ini terbiasa nih? orang baiknya berapa? kita tuh riset itu hmm. burung bawa kamera itu sudah 2 tahun yang lalu oke okay. 2 tahun yang lalu, kita, kita nyoba hmm. kan terus kita pakai kamera yang murah itu yang hmm. murah itu, yang 300 ribuan tuh kameranya uh. gitu. itu kameranya shaking banget, parah jadi uh. hasilnya ditonton nggak enak kawan-kawan, maksudnya gitu iya, uh. terus ketemu Mas Nado itu setengah tahun yang lalu ya? iya, setengah uh. tahun yang lalu terus ngomong ada instago, itu kamera yang kecil uh -uh. terus bisa itu.. dia mulai menabung sejak 2. itu <laughs> <laughs> karena harganya 5 juta <laughs> Wah, gila, mahal ya kan tapi Akhirnya, important sih mas, sama kualitasnya sama ya hasilnya kan? mantap ya jauh-jauh lah Enggak usah jauh-jauh, oh, <laughs> saya iya. sudah nggak ada covid-nya jauh-jauh, jauh-jauh bisa testing nah jadi, ini nanti hasilnya kita lihat ya jadi ini satu-satunya pertama di dunia burung upgrade. UpGrey sini yeah. ya? Upgrade so. itu, Parrot itu apanya Parrot? Parrot itu genus genusnya Parrot, nama burungnya upgrade. Okay yang bawa Instago 2 wow, oh, istimewa ini jadi ini nggak bisa asal ya kawan-kawan kamu nggak bisa asal burungmu kamu kasih harness, kasih kamera karena perlu latihan, kalau nggak nanti dia stres dia nggak terbiasa, malah burungnya hilang keren Mas Bayu oke okay, oke okay. nanti habis ini kita terbangin lagi ya? siap-siap, Oke oh. oke okay, oke, okay. okay, kita mau nerbangin micing buat ngejar lagi coba karena udah nggak butuh berangin dan burungnya juga mau terbangin gue merekamin stagonya dulu ya nah. uh, lepar siap jadi ini upgrade pertama di dunia yang bawa kamera instago 2 keren, luar biasa mas Bayu Set. besok kita tunggu konten selanjutnya yaitu burung merpati membelah kota Jogja membawa gopro wow, itu lebih keren cuman memang karena keren, itu di belakang wow, nanti dulu ada yang mau disampaikan enggak mas Bayu? kalau buat teman-teman yang pingin ikut-ikut, gini Mas Bayu uh, teman-teman yang mau ikutan, ini dibiasakan dari kecil ya Mas ya dari umur dua bulan, uh, kita kasih harness dulu dia jalan nyaman di harness, baru kita uh, latihan FTM, bumerang itu, indoor itu pakai harness terus setelah nyaman, kita kasih beban, setelah beban nyaman, uh, itu terbangin order itu pakai beban nah, setelah burung itu sudah terbiasa baru kita kasih kamera jadi bebannya itu harus seukuran dengan kamera yang mau kita pakai jangan lebih ringan nanti burungnya pasti kaget dan pasti akan uh, lepas lah nah kesehariannya waktu burungnya ini di rumah, di kandang harusnya tetap dipakai enggak iya masih, masih banget jadi itu menjadi bagian dalam tubuhnya dia oh, jadi itu seolah-olah sudah menjadi bagian tubuhnya ya? iya kalau saya, kameranya dibawa terus di kandang oh. <laughs> ya. jadi dia bawa beban di dalam kandang pun angkrem dognya sambil membawa beban wah, wow. semoga nggak hilang ya, besok berpati ya Dan ini sama sih, ini tapi kayaknya lebih berat karena kakinya gede banget sih iya Tulangannya lebih gede ya ini, ini. beratnya puluh gram mas? Set setengah kilo nah. Kalau aku, mereka berani nggak? Oh, uh, tak, tak, tak, tak, tak, tak, gitu tak, tak, tak, <tuh> tak, <tuh> tak, tak, Wah ternyata dia berani loh berarti ini memang udah jinak banget ya nih micin sama burungnya oke, akhirnya kita sudah nah. selesai kawan-kawan wah, itu burungnya terbang mantap banget oke okay. stop menembak burung jangan lagi menembak burung ya teman-teman ya karena bisa jadi burungnya lucu-lucu mahal 20 juta kamu tembak gila ya nah, jadi jangan lagi menembak burung tembak saja apa mas pacarmu pacarmu oke, okay, sampai ketemu di Kaleng Coklat selanjutnya dadah dadah dadah <mih> ya nanti <tuk> Ayo, <tangan>